Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Tentunya Bang imin akan memberikan informasi dan kabar terbaru seputar Leslar Kita keugahan dan ke kabar pertama persahabat ya, Ada info dari Bu Harsiwi Ahmad nih tentunya seputar lidah persahabat ya Di akun Instagram pribadinya Menginfokan bahwa kembali hadir Acara konser Lida 2021 top 16 grup 3 risolso bersahabat ya, jam setengah sembilan malam hari ini. Dan tentunya idola kita lagi-lagi absen di acara Lida persahabat ya, doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan idola kesengan kita bisa ngasih kejutan di acara konser Lida 2021 di Indosiar. Juri-juri yang akan hadir nanti malam tentunya ada Maesho Ima, King Nasa, Reza, Zakaria, Papa Vildan, dan passion gurunya ada Yosep Sinudarsono, persahabat ya. Untuk host-hostnya juga disitu ada Abi Ramzi, Gilang Dirga, Irfan Hakim, Ruben Onsu, Lidarara, dan Jirayut, persahabat ya, sudah dipastikan. Tentunya idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar kembali absen dalam acara konser LIDA di Indosiar. Untuk ke kabar berikutnya, Persobat ada kabar spesial banget nih dari Kak Nova, ya. Kak Nova Pratiwi Mengunggah sebuah postingan kalender, Persobat ya. Kalender Juni 2021. Di situ ada buletan hitam di tanggal 13, Persobat ya. Tentunya ada sebuah info Lamaran Leslar Aduh, luar biasa bangga Pak Sahabat ya Tentunya disitu ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kanova. Hayo, kalian siapa yang diginiin? Angkat tangannya Wow, padahal semua pastinya Tanggalnya begini semua Pak Sahabat ya Saking gak mau ketinggalan tentunya acara sakral lamaran dari Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya menuai banyak sekali komentar dan respon dari para fans ada komentar dari akun leslar underscore history mengatakan dalam kolom komentar Kalender saya semuanya tanggal 13 k Wow, <laughs> saking gak mau ketinggalan persahabatan ya Ada juga komentar dari akun leslar kendari 01 Disum mengatakan kencangkan doa semoga dilancarkan tanpa hambatan amin ya Allah Doa terbaik tentunya selalu diberikan kepada hubungan Lesti dan Rizky bilang mudah-mudahan acara lamaran dan sampai acara akad resepsi selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan tentunya Amin ya robbal alamin. Berikutnya bersama kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget persahabat ya kita lihat aja tentunya ini spesial banget buat kita semua dan info juga buat kita semua bahwa acara Lamaran Lesti dan Rizky Billar akan dibagi dua sesi para sahabat, ya Yang pertama tentunya jam 2 siang Dan tentunya yang kedua ada di jam 18.30 waktu Indonesia Barat Terbagi dua sesi para sahabat, ya Tentunya kita harus nonton dari awal Sebelum jam 2 siang kita harus pantengin channel Indosiar Biar kita semua tidak ketinggalan momen-momen spesial bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Posingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dari para fans persahabatnya dimanggir respon juga. Dari akun RiUtami38 mengatakan ini lamaran aja berjam-jam jangan-jana. Akad nikah dari subuh sampai subuh lagi. Aduh memang luar biasa banget persahabatnya. Pernikahan dari Lestian Bilar ini membuat geger semua jagat maya persahabatnya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan lancar sampai hari-hari nanti. Dan selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada postingan. Aduh, terciduk kembali, persahabat ya. Tentunya ketika Lesti Kejora Jora bersama ibunda Rizky Bilar ini lagi milih-milih kasur. Tentunya untuk acara pernikahan, persahabat ya. Di situ kita lihat terciduk. Dedek sangat akrab sekali, persahabat ya, dengan calon mertuanya. Mudah-mudahan saja. Tentunya Dedek Lesti adalah calon menantu idaman dari Ibunda atau kedua orang tua dari Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya telah oleh akun Instagram Hapereko Sultan Yang mana tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Kayaknya ini empuk deh mah bungkus yang ini aja ya Aduh cute banget nih ya Tentunya banyak sekali komentar juga nih dari para fans Yakni dari akun Instagram Biasa hari 1298 mengatakan masya allah hei tahu nggak baru minggu kemarin gue dari sana plaza bintaro jalan doang coba minggu kemarin juga pasti ketemu tentunya persahabat ya doakan saja yang terbaik mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kelancaran kebahagiaan tentunya. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada vitamin banget nih dari abang Rizky Bilar Para sahabat ya kita lihat aja nih Wow tentunya di matchnya luar biasa banget dengan gaya rambut baru para ya Abang Bilar ada di lokasi syuting JWB2 Jangan sampai lupa para sahabat ya setiap malam kita saksikan sinetron JWB2 di ANTV Tentunya tayang setiap hari kita harus dukung karya-karya dari idola kesayangan kita Abang bila di sini lagi makan Rajasi, bersahabat ya, doakan yang terbaik dan tentunya mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran terus syutingnya hari ini. Dan berikutnya juga bersahabatnya unggahan dari IGS-nya Kak Nova juga nih, persahabat ya, kita lihat nih Kak Nova sedang makan di resto bersahabat ya, atau kita sawah ada bendera Merah Putih itu bendera lambang dari bendera Indonesia, bersahabat ya, apa mungkin. Tentunya Kanova sudah ada di Indonesia, wow ini kejutan pastinya persahabat. ya doakan saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dan kejutan dari Kanova beserta keluarga Rizky Bilar. Kita tunggu saja persahabat, ya mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin dan tentunya kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.